Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Betty Wahyuri dari tim penggerak PKK Sanggo Dewasa ini kemajuan teknologi sangat mempengaruhi kegemaran anak Sedangkan anak-anak usia sekolah memerlukan kesenangan membaca sejak awal Nah untuk video kali ini saya akan menayangkan beberapa tips mengenai cara membaca yang menyenangkan pada anak usia sekolah dasar biarkan anak memilih buku bacaan yang ia senangi sendiri misalnya silahkan ibu-ibu membawa anaknya ke perpustakaan terdekat di daerah kita atau sesekali ibu-ibu membawanya ke toko buku lalu biarkan anak berjalan sendiri menuju buku yang ia senangi saat anak-anak memilih buku, ibu-ibu dampingi di sebelahnya atau di sampingnya, pilihlah bahasa-bahasa yang sesuai dengan usia mereka. Untuk anak usia sekolah dasar di awal, pilihlah buku-buku yang bergambar. Dengan gambar tersebut membantu anak mengimajinasikan apa yang dia baca. Ibu dan bapak beserta anak menyepakati bahwa akan diadakan jadwal membaca sebanyak dua kali dalam satu minggu untuk menyemangati anak bahwa membaca yang menyenangkan itu tidak hanya di rumah tapi bisa bersama teman yang lain maka ibu-ibu bisa mendampingi atau mengajak mereka bertemu dengan komunitasnya ciptakanlah Suasana membaca yang menyenangkan. Suasana yang menyenangkan ini dapat ibu-ibu lakukan di dalam rumah, pada ruangan favorit di rumah Anda. Pastikan juga untuk sangat menyenangkan membaca bagi anak, siapkanlah camilan kecil yang sehat sehingga anak merasa terdukung dan santai. Pastikan ibu-ibu memberikan ilustrasi atau stimulasi agar anak berlatih menceritakan isi bacaannya. Demikianlah tips yang saya sampaikan agar anak membaca dengan menyenangkan Dengan membaca yang menyenangkan ini dapat membantu anak kita mulai menyenangi buku sejak awal yaitu sejak pendidikan dasar hingga ke sekolah lanjutan seterusnya Saya secara pribadi berundur diri sampai jumpa di kesempatan lainnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Long as a moment.